Oke guys, di sini ada sebuah kegagahan dari teman-teman sekalian yaitu suasana cantik Sungai Melaka guys. Dari Vikrai. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya. Sebentar lagi dia menuju ke 200 subscriber. Sekarang sudah 171 subscriber. Jadi teman-teman semua silahkan subscribe, subscribe, subscribe ya. Karena Fikri ini memang terbaik lah orangnya macam tuh. So jom kita tengok videonya guys. Let's go. Wah openingnya bagus pikir ini sekarang. Mantap. Wow keren banget. Eh, bentar guys suaranya apa tadi? Uh, macam dekat bioskop bioskop ya. Wow keren openingnya. Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Akan mengelilingi kota Melaka, guys. Di sini okay. sangat banyak konon, uh, di sini itu tidak akan pernah habis untuk bisa kita uh, kelilingi, gitu guys. Sangat banyak okay. sekali tempat, tempat di Melaka yang, ya, uh, bisa kita telusuri, guys. Oke, okay. oke, okay, seperti apa perjalanannya? Saksikan terus video ini sampai habis, guys. Alright, guys, hari ini. Uh, kita mau uh, baru mobilnya Proton ya? <laughs> X50 wedeo oh ini juga guys, mau merasakan guys, merasakan bagaimana berada di dalam mobil Proton X50 let's okay. go guys oke okay. yeah, let's go, let's go wah, Andy, Andy di depan ini guys, Andy kayaknya ya gak tau juga sih dia kan suka banget Oh bener kan di depan dia Mantul Wah ini bangere Dia yang drive kan Mantap Wede. Ini merasakan uh, Mobil buatan Malaysia ya guys ya Dan ini Seri terbarunya ya, keren banget sih. Eh bukan Bang Re ya, kalau tak silap bukan Bang Re lah guys ini. Oke guys, eh kita bukan guys berarti. Di... Ada di kampung hulu guys, ada di sini ada river, ada sungai. Oke. Okay. Lihat ada orang-orang yang uh, nongkrong ya guys. Wah, cocok banget ini, guys, untuk nongkrong ya. Healing, guys, healing, okay. di sini guys. Wow, cantik! Wow, Ugh. ini jembatan apa tadi, guys? Namanya... Wow, jadi begini suasana di Melaka ya. Oh, itu kenapa nggak naik? Oke, okay. mantul Ramai juga ya, orang yang makan-makan uh, di -makan sini. Mungkin dia seorang terkenal ya, guys. Ya, jadi kampung hulu. Oh, ini maps-nya ya, Anda di sini. Oke, okay. jembatan pasar. Oke, okay. mantap sih, asri. Hmm. Cendol Kampung, Kampung, Kampung Hulu, Bulu. oh, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, apa ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, oh adik mani adik mani, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, kamu udah kesini deh dong. Hey, oh, ini apa sama ini? Cendol Kampung Hulu. Oh, sama yang Jama Tegal. Iya, aku tadi sudah menyoba, menyobain apa ya? menyobain bahasnya, Aku sudah cobain cendol kok. Ya. Rasanya Sisi. bagus. Aduh. Merinding <impan> <susur> <susur> <susur> <susur> gitu, merinding. Ha, seperti itu. Bisa rekomendasikan lagi rasa apa nih yang harus saya coba selain cendol murah -murah kok? Murah-murah ternyata guys ya. Minilah akak-akak penjualnya. Cendol durian? Iya. Juri ya oh. <laughs> di bawah itu. Juri ya. Wow. Delapan belas, delapan belas taring Kolang kaling. Iya. Nah, kolang kaling. Eh di sini juga ada kolang kaling nggak? Ada, ada. Oh di sini namanya tenokabong Teno, namanya. Iya. Oh di sini bahasanya kabong. Iya. Okay. Kabong. Bukan caruluk Ya Kolang kaling. Oh, oh, <laughs> oh Ini iya, kolang kaling. Aku tadi namanya itu kolang kaling bukan caruluk Ternyata ada juga di sini nih. Kado kabong. Oke. Ada kacangnya juga, <tark> ya. Iya, Di sini kabung, ternyata, guys. Oke, bisa perkenalkan satu-satu, Mbak. -satu, hey. ada. <tark> <tark> Oke, sehat Sehat Oke, kenapa? Oke, Cak Lonjong, mohon. Kenapa slownya di situ Anda gitu? Punya, guys, ada? Sudah. Ah, ya, Fik ingat Fik ingat Fik. Ah, ah, ya, ya. Oke okay, semuanya. Ini pesan-pesan dari aka-aka atau adik comel semua guys untuk para subscriber. Mohon eh uh, diperhatikan silakan ya. ada pesan untuk para saudara mana-mana yang mau datang Malaysia tinggal ke Melaka tinggal di Cendol Kapu. Oh mantap ya, ada eh harganya murah wajib coba ya kalau datang ke wajib oh mantap harus, ya. okay. okay. harus guys yang ketemu dengan akak kakak -ak yang cantik gitu iya ayo me oke makasih banyak ya asalamualaikum okay. berarti udah beli tadi tuh gak direview hmm, pasti direview sih kayaknya eh udah ini udah ya udah. Nah, nih, tuh wah wow. semua konten kita udah, udah, udah berapa banyak yang kedai viral sudah oh. berapa oh. Sama, sama aja sama, sama. Oh, drive thru, drive. Drive thru, oh. Pemiliknya? Oke. Kaya ini ini karyawannya emang empat gini ya guys. Atau yang ada yang punya di sini ya? Temennya bang itu. Bang Oke, makasih banyak. Oke. Oke okay. Oh udah selesai Oke okay, orang-orang dermawan di channelnya Fikri guys banyak banget Masya Allah keren Oke okay, guys sudah selesai videonya dan itulah tadi video dari Fikri tentang suasana cantik sungai Melaka ya Orang-orangnya juga kata Fikri ya <laughs> Dan kita akan melihat komentar-komentar di sini, guys. Semoga dipermudahkan perjalanannya sebagai rakyat Malaysia dari Sabah senantiasa mengikuti perkembangan kamu dan rasa bangga kamu ada di Malaysia. Oke, orang Melaka memang baik-baik. Selamat datang di Melaka. Oke, nikmati percutian. Melaka dikenali sebagai bandar raya bersejarah di Malaysia yang telah tercatat dalam UNESCO sebagai bandar bersejarah. Oke. Okay. Semoga dengan konten dan video keindahan alam di Melaka dan seluruh Malaysia bisa mendidik para rakyat dan pemerintah agar menjaga kebersihan alam sekitar ya, terutama sungai di Indonesia demi kemajuan negara. Betul guys, sungai itu kena dijaga, jangan buang sampah sembarangan ya. Sungai Melaka di waktu malam sangat indah. Wah, kayaknya harus malam-malam juga di sana gitu kan. Tapi kayaknya mereka pasti sampai malam lah, guys pasti mereka ingin menikmati juga suasana malam di sana. Kita tunggu aja ya. Stay tune di channelnya Fikri, subscribe channelnya Fikri, channel Bang Bangre, channel NDTK dan juga calon Jong, termasuk channel saya juga <laughs> ya kan. Dah kita akan melihat ya perkembangan ataupun video-video terbaru dari mereka karena mereka ini memang the best lah guys. Bisa jalan-jalan di sana bersama ya kan. Assalamualaikum Fikri, baru semangat menonton video amazing mantul mantap betul. Oke okay. senang melihat kalian ceria, berbahagialah kalian di Malaysia ya Membawa pulang kenangan indah Wassalam Mantap Oke selalu terbaik Fik ah, Di Pendang Kedah ada perkampungan Melayu seri Banian Visitor disambut dengan pekerja berpakaian tradisional Melayu Rumah tradisional Melayu makanan pun sedap Oh boleh lah ini ah, Banyak sekali guys komentar-komentar ya Supporter daripada Fikri ya Subscriber daripada Fikri dan banyak juga orang-orang baik di sana yang senantiasa menyupport kita semua. Terima kasih, orang baik, dan yang belum baik silahkan berubah menjadi baik. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Udah tengok video ini, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita doakan bersama. Semoga mereka berempat ini selamat sampai Indonesia, ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat orang-orang baik di sana yang sudah menerima, yang sudah istilahnya melayani, bukan melayani sih, menyambut mereka. Ya kan? karena kita sebagai tamu seperti itu dan kita tahu diri seperti itu guys pasti ya tidak ingin merepotkan tapi ya bagaimanapun apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah Subhanahu Taala kita kembalikan semuanya kepada Allah yang baik dari Allah Subhanahu Taala yang tidak baik karena kebodohan kita semua terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh